nah lalu kita tumis bumbunya sampai berbau harum sampai matang ya seperti ini setelah bumbu jawa ini kita masukkan lengkuasnya daun salamnya juga kita masak sampai matang harup Lihat kita masukkan santan kentalnya seperti ini. Lalu kita aduk aduk tapi jangan terlalu terlalu diaduk ya. Kita biarkan ini supaya jangan terlalu hancur gitu. Pelan pelan saja meleduknya. Tapi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan santannya bisa pecah, bisa nggak bisa jadi seperti minyak itu. Jadi aduk aduk sedikit tingit saja supaya santannya tidak pengental ya. santannya biar bagus kita hasilnya. Kemudian kita beri roiko ya. di penyedap rasanya kita masukkan roiko ya. Kita aduk-aduk perlahan saja supaya tidak hanya Jangan lupa di tes rasa sebelum disajikan yang mudah jangan lupa ya bunda komen like dan subscribe jangan lupa juga bunyikan loncengnya nah ini telah matang kita beri topping ya kita beri topping tomat dan daun bawang ya seperti ini dan siap disajikan Yauda, selamat mencoba terima kasih telah menonton video saya, sampai jumpa di video saya berikutnya